Halo bosku semuanya balik lagi bersama gua di tangan pendosa ya guys. Seperti biasa seperti hari-hari kemarin kita pasang-pasang dulu kan bermain di bo eh apa ini Sweet Bonanza Candyland. Sampai lupa namanya guys. Tapi kalau sama Mbak Mirna ini inget kita, cowok. Oke, langsung masih bersama Mbak Mirna ditemani. Sambil sebat-sebat santuy ditemani Mbak Mirna kan? yang suka mutar-mutar Anjay is aduh, kelewat cok hampir kan pertama masang langsung bubble surprise cok oke, nggak apa-apa lanjut, gas lagi kita, nggak cok anjir, jaringannya oke, kita pasang 1-2 ya, guys karena satu dua kebanyakan yang kena Kita coba pasang-pasang aja ya kan Aduh jaringannya guys Sorry ya guys Maklum lah di pedalaman Pedalaman Susah sinyalnya Cok. Oke lanjut guys kan Masih belum berhenti putarannya kencang sekali Cok. Diputar oleh sugar bomb kah Ih, op. Ih Manis banget balik lagi cowok Panahnya Ini dia sugar bomb lumayan kali 8 lanjut gasken untung gue masang 1 satu, satu sama 2 nya guys jadi kalau kena 1 2 ga rugi-rugi banget lah kali 8 lanjut kanjut anjir ngelek cok ayo dong kenakah aduh belum berhenti Cok. gue kira udah berhenti aduh 5 anjing Ya, gua gak masang cok, anjir! kali 40 itu, duh, pusing, pusing langsung, guys! Anjir, Oke nggak apa-apa, santai, santai, santai. Aduh, anjir, kenapa gua gak masang limanya, cok? Telat tadi. Oke, santuy, gas, lagi, kita, guys! Modal kita udah mulai menipis ya, sisa 400, Cok. Semoga aja kena kan main santai aja sambil sebut kan. Oh ya buat kalian yang baru bergabung di channel Tangan Pendosa, terima kasih buat kalian. Gua main di Maxwin 138 ya, guys. Untuk link daftarnya gue tulis di kolom komentar langsung aja gaskan. Bubble surprise. Ih, kagak mau, Cok. Bubble surprise-nya asu. Ih, pisang lagi, pisang lagi. Kalau nggak pisang, anggur. Kalau nggak pisang, anggur gitu terus anjing. Oke, kita coba pasang semuanya, guys. Udah langsung kita habis habisan, guys. Udah model udah menipis banget nih, sedua ratus enam cok. Oke, lanjut lagi, guys masih bersama Mbak Mirna, guys. Diputar-putar oleh Mbak Mirna. Enak gak tuh diputar Mbak Mirna, guys? Wes, kena kah switch spin kah? Mm, udah dong, stop. Mm, manis. Ini dia, guys, yang ditunggu-tunggu, guys, switch spin kena Bonanza asli. Langsung aja kita masuk ke game ya, guys. Lanjut. Ayo, lanjut, lanjut, lanjut. is Gua harap nih love-nya pecah, perkaliannya gede kan lumayan. Ayo di putar dulu, nice. Masuk lagi, guys. Santuy. Aduh, belum ada belum ada yang pecah, guys. Anggur, nice. Jambu bol dulu dong. Ih, jadi birunya, guys. Apel. Ih, manis banget. Is. Eh, perkaliannya mana? Pertama dong. Ih, manis banget ini, guys, sumpah. Ih, perkaliannya tambah lagi, cok. Aduh, kali lima doang, guys. Anjing, sayang banget, cok. Ah, perkaliannya nambah lumayan, tuh. Kalau kita dapat sweet spin lagi, ya, guys. Free spin lima kali. Hmm, lagi dong. Aduh, love-nya kurang dua. perkaliannya manis. Ah, aduh, menggantung semua, cok. Apel manis Anggur kah Ih Anggur jadi dulu Manis banget guys Love nya jadi nih Ih manis banget Love nya jadi Pisang Aduh perkaliannya cuma 6 berapa ini Hmm Langsung 2,3 nah, mam gak tuh Aduh love nya kurang satu Gantung cok Hai dong Lanjutkan jut guys kan Kaliannya kali yang gede dong Aduh. Masa gak ada yang pecah lagi, Cok? Sekali lagi lah. Hmm, Bener nggak ada yang pecah, Guys. Lumayan tapi 2,2 juta 2, 2 JT 300 langsung 2,4, Guys. Anjay. Manis banget Mbak Mirna ini. Hari-hari dijajanin Mbak Mirna, Cok. Aduh ganti pemain Cok Bang Toib Anjir Bapak kita langsung pasang aja guys Karena kita sudah menang dikasih jajan sama Mbak Mirna Langsung kita gasken hey, Bang Toibnya baru lagi Cok Udah yang tua lagi Oke lanjut gasken lagi diputar-putar oleh Bang Toib guys Oke oh, buat kalian yang mau nanya gue main di mana Gue main di Maxine 138 ya guys untuk kalian mau main bareng sama gue, linknya ada di kolom komentar. Langsung aja gas Nak lagi kah, sugar bomb? Sekali lagi, anjir. Kali lagi, cok nanggung banget. Oke, nggak apa-apa satu lumayan. 100.000 ribu. Oke, dia ganti posisi guys, bang Toipnya. ayo udah masang gua cepatlah ini putar-putar lagi cok lanjut gas ih kencang nih pemainnya kencang muternya guys aduh ngelag anjir nah, ah ah sulit ini mau guys lima aja dong enggak hmm, mau lima guys anjir ih apa, apa nih lumayan dapet turnamen guys 50000 kasih jajan lagi kan lumayan masih ada mau profit profit Aduh, eh dong masa ngelag lagi cok nah oke diputar-putar lagi sambil sebat dulu guys sambil nyeruput nyeruput kopi kan ih joss banget <tuh> Mantul Mantap betul Langsung lagi kita gaskan Oke apa nih yang kena Eh malah cok Jangan ngelag -like lah Bubble Surprise ah lewat eh, Enggak Ih manis Bubble Surprise-nya kena cok Ini dia guys Yang kita tunggu-tunggu lagi guys Kena guys Bubble Surprise-nya Oke lanjut keanjutkan, bang tuh putar dulu putar putar. Iya, gua udah ngerti, gua udah paham. Tenang aja. Candy drop, hmm manis. Candy karena guys. Oke masuk game Candy Drop. Lanjut Gasken kita memilih-milih warna ya guys. Di sini kita pilih warna merah aja. Karena kesukaan gue merah guys Kalau dapat candy drop gue pasti selalu pilih merah Atau kenapa gue merah-merah-merah udah mana, mana nih perkalian pertambahannya Semoga banyak nih guys Hmm rel satunya mantap salah tiga mantap Hmm Joss banget Oke bola biru dulu guys Kali dua bola birunya Ih, manis. Kali berapa nih dia? Kecil sih harusnya. Kali 9 Cok. Eh mau ke kanan. Ancim. Ah. Lebih kecil. 7 Cok. ketiga tiga. gede nih. Ya, hahaha kali 4 doang cok kuningnya lumayan kita dapat 320 ya guys anjir langsung profit profit lagi nih mah masih 2,4 ya guys 2,2 Saya 2,2 kita guys terlanjut lagi masang kan putar-putar dulu terputar oleh bang tohip kan lanjut biaskan aduh eh, dong sama kali muter ini dia Nah Oke apakah ada yang kenal lagi guys? Sugar bomb kah Ai gak mau cok Bubble surprise Sekali lagi Ih gak mau lagi cok Anjir Oke gak apa-apa 1550 ribu guys kita oke lanjut lagi gasken kan kita gasken gasken lagi guys karena udah profit banyak kan santuy aja santuy semoga semoga aja sweet spinnya kena lagi kan langsung gue kalau kena lagi lumayan santuy main enjoy oh ya buat kalian yang ada trik-trik pola-pola memasang di sweet bonanza candy lainnya Langsung aja tulis tips-tips trik-trik kalian di kolom komentar ya guys Boleh potan ya gue ya Wih kenapa sweet pin Uh anjir Kurang cok malah, malah anggur yang kena Asu tenan Oke nggak apa-apa lumayan guys 150.000 kita kalau 100.000 doang jadinya ya Kita lanjutkan lanjut lagi gas Pasang-pasang hula kaya putar-putar lagi oleh Bang Joni, Bang Joni lagi Bang Toib apakah ini akan kena guys switchpin lagi kah switchpin lagi kah manis gue berharap sih switchpin lagi guys lumayan guys switchpin banyak duitnya ih bom sugar wah bubble surprise ih Aduh anjir Udah guys ini mah kita disuruh Udahan guys kayaknya Langsung aja gue mau WD dulu ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video tangan pendosa Dari awal sampai akhir ya guys Untuk kalian yang mau daftar Linknya ada di kolom komentar Langsung aja gasken, gasken. Kita terakhir nih guys Kita terakhir masang lagi nih guys Tapi di ini aja guys The last end game oke oh ya, buat kalian terakhir gue ucapin terima kasih banyak jangan lupa dukung terus channel tangan pendosa ya guys caranya like comment dan sub subscribe sebanyak banyaknya langsung aja gasken terakhir kita guys kenapa terakhir? Aduh nggak bisa siul gue cok ah udahlah udah langsung gaskin kita WD dulu ya guys bye bye semuanya terima kasih yang udah